Halo guys, bertemu lagi di channel Starkey Oke okay guys, di video kali ini saya akan nge foto-foto rumah terane dan Tokocek guys. Pokoknya jamin ketawa guys. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe dan share. Yang pertama, The Seat Hell House. Bagaikan tinggal dalam rumah siput. Arsitektur Jafir Sinolas Night terinspirasi oleh karya Gaudi dan Frank. Liodi Waring dalam merancang rumah ini. namanya susah amat ya. rumah yang berlokasi di kota Meksiko ini dibuat sebuah keluarga dengan dua anak istimewa. homedit Oh seperti itu. Jadi rumahnya ini rumah siput ya semua siput. kita lanjut yang kedua. yang kedua, Ticklas Fish Tone Inspire Home. Inspirate Home. Pernah menonton kartun fenomenal The Flintstone? Kamu melihat rumah ini pasti akan teringat oleh tayangan masa kecil tersebut. Rumah senilai 3,5 juta dolar atau setara dengan 49 miliar. Ini milik aktor legenda Dick Clark yang berlokasi di Malibu, Amerika Serikat. Wow, set rumahnya aja sampai seharga 49 miliar tuh, set gile ya. 33,5 juta dolar Mantap mantap Kita lanjut foto yang ketiga Grovis Chultub Home Rumah dengan desain unik terletak di Amerika Serikat Rumah ini dirancang pada tahun 1969 Dengan lokasi yang tak jauh dari pantai Rumah ini dijual dengan harga 1,4 juta dolar Atau setara dengan 19 miliar Setimewa sekali rumah ini ya rumahnya aja mencapai angka 19 miliar. kita lanjut foto yang keempat, the Great House. rumah ini adalah rumah paling kurus sedunia. terletak di Warsawa, Polandia. lebar rumah ini tam hanya 122 cm. lokasinya dihimpit oleh dua, bagi dua bangunan besar. Oke guys, videonya sampai di sini saja dan jangan lupa kamu subscribe ya guys dan share video ini. Sampai di sini saja. Sampai di video selanjutnya. Bye bye.